nah ini kalau saya menjevu kalau saya memanggil itu datang kalau orang itu pengin ritual-ritual tertentu, Pak Guru. Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. tidak. Kalau sudah kenal sana, apalagi yang mau tuh sana, gampang sekali. Ya. Gampang sekali. Tidak seperti orang-orang itu harus ritual dulu, tidak. Kalau yang saya alami begitu. Gimana, Pak? Bisa diceritakan caranya itu? Caranya, kalau saya dulu pernah itu ya. Cuma panggil namanya tiga kali hmm. ya itu. Hmm. Soalnya asli namanya itu banyak orang yang tidak tahu hmm. Tahunya Ratu Kidul Ratu Kuning <tuh> Tapi kalau Tumile itu belum tahu yang yang tahu tapi ini, Pak, ya, eh, menurut Pak Ngugur, eh, sebetulnya Rantau Pantai Selatan itu eh, asli dari manusia seperti kita. Apa alam dari alam lain, Pak? Eh, menurut Panjenengan, asli dari manusia, dari manusia, tidak. Pak? Ya, bahkan sebetul se sekarang itu, loh, hmm. sudah iman. Beliau itu tidak seperti dulu. Dulu itu gua, nasnya, soalnya waktu itu ada orang yang ya bersama saya waktu itu ya waktu ini datang sakariniku ya mbak ayah mau bersahadat sekarang iya mm -hmm. nah ini kalau saya kalau saya memanggil insya Allah datang ini kan ada sebagian oh, orang itu bercerita Pak Mangur mm -hmm. bahwa oh, di Mantaswangan itu kalau memang kita mau mengambil pesugihan itu kan bisa. Nah itu pandangan panjenengan gimana Pak itu atau memang seperti itu eh, seperti di sana itu? Kalau mengambil pesugihan itu resikonya besar Mas. Ya. Pada satu saat orangnya sama keluarganya pasti di sana untuk ganti itu hmm. tapi kalau menyuruh sana itu tidak soalnya kenapa begitu soalnya yang mau itu orangnya kalau mencari pesugihan itu jadi bukan bukan yang salah yang sana yang salah orangnya sendiri mencari pesugihan itu hmm. tapi kalau menyuruh yang sana insya Allah tidak tidak celaka seperti itu Ya. Uh, terus ini Pak Ngobor, uh, menurut pandangan Jenengan nih, apakah hubungan kesaktian orang Jawa dan santet orang Jawa itu uh, ada pokoknya enggak dengan nih corok itu? Semuanya itu karena anut mas. Iya. itu Allah. Apapun. Kebekadah itu Allah Cuma kalau orang-orang itu tidak sadar Kalau itu Yang berbuat itu Allah tidak sadar Dikira ya itu yakinnya Cuma sama itu sama Ratu hmm, ya itu. Tapi ini Bapak Waktu jenisnya Sama Pak Yai Yang ke istana Ratu Pandai Selatan ya. Ya. Tadi kan Pak Ngopur mengatakan bahwa setiap ada pintu pasti ada penjaganya ya. uh, yang waktu itu yang Bapak Pambu lihat itu penjaga itu rupanya seperti manusia apa? seperti manusia, pakainya hitam hmm. seperti orang Jawa itu loh. Hmm. seperti orang Jawa, yang pakai pelangkon ini hmm. seperti Pak adek ini bagaimana? setiap pintu itu orangnya dua dua dua dua, dua orang mbak ya ke sana itu menjenggan ndak disapa atau gimana gitu bang Guru? cuma dilihat lihat saja nggak ngomong sama sekali nah, Pak? Nah, nah, nah. nah. nah di sana itu ya. apa ya namanya ya, ya. pembantunya nyerok itu itu ya cowok itu cantik Oh, banyak sekali Semuanya wanita Wanika hmm. hmm. hmm. Nah itu, itu. Dan nah, kalau uh, bisa dilihat dengan kasat mata gitu Pak ya iya. oh, Terus istananya itu seperti apa bang? Bapur? Ngerorokti. Istana itu seperti Apa namanya? Kuluk makuk. Mahkota Kota, ya mahkota seperti mahkota itu ya. Jadi dari kalau dari dari luar yaitu itu seperti mahkota itu. Hmm. Kalau di dalam ya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. rumah semua iya, pak. Iya mas semua. Itu sampai berapa lama pak, pak itu sama Pak dulu komunikasi? Mungkin ya setengah jam besar, setengah jam Setengah hmm. jam berarti cuma yang dibicarakan itu cuma eh, masalah penyakitnya istri panjenengan apa ada yang lain Mbak, yang dibicarakan lebih ada teman saya itu teman saya tapi sekarang sudah meninggal teman saya itu pengen kaya hmm. pengen kaya nah ya. sebetulnya memangnya orangnya teman saya itu anu serakah oh. oh. sudah dikasih enak kurang enak seumpama dia di rumah itu punya warung sudah habis ayam sepuluh mintanya 100 daya nah, itu ndak mampu akhirnya diajak ke sana akhirnya gitu tapi sampai sekarang yuk laris tapi ya gitu bahasa waktu di rumahnya itu suruh baca Quran di situ dan saya melihat orangnya itu di sana minta tolong Kelihatan. sebetulnya iya sebetulnya saya bisa menolong soalnya waktu itu sama-sama sudah dikasih tahu tapi ya saya sendiri kan ya jual mahal iya. kalau ada uangnya saya yang mau soalnya taruhannya nyawa hmm. Sering berarti gini, Pak. Menurut orang itu, kalau uh, minta tolong, mintanya istilahnya mau minta pesugihan ke sana. Iya, yeah. berarti nanti yang dijadikan tumbal itu keluarganya semua, Pak. Iya, yeah, orangnya itu sama keluarganya, sandat tahu-tahu salah Berarti di sana dijadikan pengawalnya, yeah. gitu, bukan ya? pengawal saja. Pokoknya di sana itu A, B, C, Misalkan kalau sudah dijadikan tunggal di sana Pak ya, kalau, kalau ditolong itu sebetulnya bisa apa enggak ya Pak? Bisa, bisa bisa, bisa, bisa. tergantung orangnya, mau minta tolong orang apa enggak, sebetulnya teman saya itu bisa, cuma kalau saya mau kasih tahu ke anak-anaknya itu, kuatres saya itu saya cari-cari, soalnya anak-anaknya ngerti gitu, kaya orangnya Pak sampai sekarang Sampai sekarang? Iya, kaya Kau sekarang Sekarang nggak habis ayam, menurut ke 100 Pak, setiap hari 100-100 Itu hari biasa, apalagi kalau hari tahun baru hari raya itu banyak sekali Berarti waktu uh, pancendengan posisi di sana itu melihat orang itu Pak? Waktu itu saya di rumahnya orang itu, itu kan ratatirkuan bayangkan itu. Sampai saya itu menangis di situ. Sampai kiai saya itu bertanya, purnya apa sampai? Ya, Allah ini kilo ini itu kilo. Kau lo nggak tahu kan? Tapi bantu kau karena kena bapak dikomposan teman-teman. Karena dosa menteng. Ini kilo buat nenteng. Kau mau keraya keraja. Sebetulnya kalau saya minta tolong situ. <tuh> Bisa anak-anaknya itu bayar Yoros 100 juta lo bisa Bisa, bisa bayar, bisa. Kan bisa ditolong bayar. Bisa. Hmm. Hmm, kan bisa Terus ini Pak gubernur ya. eh, beberapa hari terakhir ini kan di daerah Malang Selatan kan terjadi ya. gempa Nah ini ada yang mengatakan bahwa Miro Kidul itu, itu murah Dan ada yang bilang seperti itu Pak ya, nah, kalau menurut Panjenengan gimana Pak itu pandangan dan jenengan apa memang seperti itu apa memang e, faktor alam atau gimana Pak? Kalau dilihat dari mata batin Panjenengan, kalau menurut saya itu memang dari Allah hmm. bukan dari nyaratan. Soalnya di situ itu kalau yang saya lihat banyaklah kemusrikan-kemusrikan di situ sehingga ya gitu seperti yang sama sama tahu hmm. pak oh, pak guruh ini sering ya dimintai tolong untuk membuka mata batin seseorang itu siapa ya Insya Allah bisa bisa ya, pak bisa. ya. Hmm. pengalaman Pak Gofur dalam membuka batin orang lain agar bisa melihat barang yang goeba ya. begini kalau orang itu Islam pertama saya syahadat dulu ya nah, sahadat itu bukan hanya syahadat harus masuk betul ke dalam hati nah, Kalau sudah begitu Niatnya suruh saya baca, suruh saya baca. Ya Allah niat lorib Namo madob datang panjenengan Allah Harus masuk ke dalam hati Yang paling dasar Kalau sudah masuk ke dalam hati Disitu Harus rindu apa yang diberikan kepada Allah sama orang itu apapun yang terjadi itu dari Allah nah teman-teman mungkin ketinggal sujudi pun teman-teman ketinggal waktu ketinggal mungkin sakit dan meninggali sing pun mengatakan sehingga kalau misalkan hmm. itu kan orang yang yang muslim Pak ya, dibuka mata batin hmm. dengan hmm. dengan membaca hmm. ya Allah oh, terlebihan. Hmm. Kalau hmm. misalkan ada orang yang nonmuslim Pak gubern minta dibuka mata batin itu nanti gimana untuk, untuk orang Anda? Kalau itu ya harus menurut sama saya. Meskipun dia non-muslim? Iya. Soalnya waktu itu kan dia itu masuk Islam bukan di luarnya kalau menghadap saya kan langsung masuk Islam nah itu ya sama cara sama begitu soalnya dulu aku waktu dapatnya ya gitu nah soalnya di situ kan ada hijab ini situ kalau tidak salah hijabnya itu namanya hijab suari dan sama guru saya dibuka itu ditanya Kaki jam suarinya itu ya penting Akhirnya ya begini oh, iya. ya, jadinya. Jadi kalau orang yang non muslim, pak ya, minta dibuka mata batinya itu, apakah ada syarat-syarat khusus, pak? Kalau syarat, tidak ada, cuma orangnya harus benar-benar. Masuk Islam dan ridho bisa saja. Berarti harus masuk Islam. Iya. Ya. Ya? Selagi dia ma masih nggak mau masuk tetap nggak bisa pak. Enggak bisa. Kalau menurut saya bisa. Terus itu pak uh, untuk membuka mata batin, hmm. berarti itu ya. semua orang kalau Muslim bisa pak ya? bisa ngangkat orang dewasa orang kecil bisa bisa, kan? bisa. Ya, itu butuh waktu berapa lama pak tidak lama tapi seperempat jam seperempat jam, seberapa jam. Hmm. berarti kalau misalkan untuk pemula pak syaratnya itu ya tetap sama ya seperti itu iya yeah.